Sosok Fajar Faturahman, pemain timnas Indonesia U22 ini melesat menjadi raja gol di SEA Games 2023. Berisnya di laga ketiga Grup A sukses membawa Garuda Muda mengalahkan Timor Leste. Lantas bagaimanakah sosok Fajar Faturahman? <SILENCIO> Fajar Faturahman andalan Timnas U22 Indonesia di Ajang SEA Games 2023, pernah bermain untuk Persib U16. Talenta emas yang luput di bidik Persib Bandung dari 2019 bahkan hingga sekarang di bursa transfer Liga 1 musim 2023-2024. Masuk dalam skuad Timnas U22 arahan Indra Syafri, Fajar tak berhenti mencetak gol. Sudah menjalani tiga pertandingan di Grup A cabang sepak bola SEA Games 2023, winger kelahiran Manokwari tahun 2002. Itu sejauh ini sudah mencetak empat gol, masing-masing diciptakan ke Gawang Filipina, Myanmar, dan terakhir mencetak pres dalam laga Timor Leste versus Indonesia. Awalnya, Fajar tidak dimainkan sebagai starter di laga perdana. Fajar kemudian dicoba sebagai penyerang sayap pada awal babak kedua menghentikan James Kelly Schroyer yang redup. Pada laga menghadapi Myanmar dan Timor Leste, Indra Shaveri mempercayakan dirinya sebagai starter dan terbukti dia berhasil mencetak gol. Pelatih timnas U-22 Indonesia, Indra Syafri, mengaku kaget melihat perkembangan pemain kelahiran kota Manokwari tersebut. Usut punya usut, Fajar Fatur Rahman merupakan pemain yang pernah membela Persib U-16 yang berkompetisi di Elite Pro Academy atau EPA PSSI tahun 2019. Nama Fajar kalah bersinar dibandingkan Beckham Putra Nugraha, pemain muda potensial asli Bandung saat itu. Wajar Rahman luput dipromosikan Persib pada sang pemain merupakan langganan timnas Indonesia mulai dari kategori U16 hingga sekarang U22. Pemain berpostur 170 cm ini pernah memberikan momen pahit untuk Maung Bandung. Tepatnya pada pertandingan pekan ketiga Liga 1 musim 2022-2023 7 Agustus tahun lalu. Persib kalah 1-4. Fajar mencetak gol brilian menit ke-17. Dia merobek jala gawang teja paku alam guna menyamakan skor 1-1. Profil Fajar Faturahman, seorang anak yang lahir di pesisir Papua Barat Manokwari pada 29 Mei 2002. Ia memulai jenjang pendidikan sepak bola dari PS Pinataruna. Guna mengembangkan karir di sepak bola, pemain berposisi winger ini berlabuh di Akademi Persib, memperkuat Persib U16 di EPA 2019, satu tim bersama Beckham. Fajar lalu mendapatkan kesempatan emas bergabung dengan Garuda Select tahun 2019 dan menjalani program di Eropa. Program selesai, dia lanjut bergabung berlatih di tim Kalteng Putra sampai terlibat kembali di program Garuda Select tahun 2020 pasca kepulangan dia berlatih di ASAD 313 Alhamdulillah ini hasil kerja keras tim uh, saya di support dari teman-teman uh, dengan adanya peluang ya Alhamdulillah bisa gol. dan sangat terima kasih kepada teman-teman untuk kerja keras hari ini tentu ini meraih kemenangan lagi pastinya tidak gampang karena bermain di rumahnya sendiri dan penuh supporter pasti ada tekanan tapi ya saya yakin anak-anak bisa mengatasinya dengan baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.